Welcome to Mobile Legends. Setelah mati, kebencian adalah sahabatku sekarang. pompaku tidak pernah meresap. Request backup. adalah lambang kelemahan hidup ini in takdir ini telah memilihku dan ia juga akan memilihku beriku pelajaran yang berharga Launch, Lambang kelemahan. Hidup. Initiate retreat! Request backup! Memiliki terlalu banyak wajah. Pemimpin sejati telah kembali kepada guru. Turtles Pengkhianatan memberiku pelajaran yang berharga. Bots, okay. Our turret has been destroyed. All <laughs> is not ready. <laughs> An ally has initiated retreat. <laughs> adalah sahabatku our turret has been destroyed you have slain an enemy initiate retreat o Tombaku tidak pernah berhasil. Dikotori oleh darah rakyatku Your team destroy your retreat You destroy the turret retreat Mereka. An An enemy. Ally. Play. Play. Chee. Tombaku tidak pernah meleset